Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, dimanapun anda berada, kembali Niva TV hadir untuk mengabarkan informasi terbaru, kabar baik, kabar bahagia, dan kabar spesial pastinya dari idola kita Lesti dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa para untuk selalu mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia, kabar baik dari idola kita Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Kita tentunya mendapatkan info kembali dari Indosiar mengenai acara dangdut Akademi 5 Tinggal 27 hari lagi, Dangdut Akademi 5 akan disiarkan secara langsung di Indosiar Untuk warga Konoha siapkan cemilan Anda Karena idola kesayangan, Bunda Lesti akan siap tampil Untuk selalu memberikan penampilan terbaiknya di atas panggung Indosiar Dalam acara The Akademi 5, Bunda Lesti Kejura akan menjadi juri di acara tersebut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 yakni Bunda Lesti yang akan menampilkan penampilan terbaik yang di atas panggung. Doakan support yang terbaik untuk Lesti Kejora mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diperlancar apapun segala urusannya. Kemudian persahabat Indosiar pun ini memposting foto Bunda Lesti dan Papa Bilar di tempat yang berbeda. Tim liburan ke luar negeri dan tim liburan di rumah aja Wow, kita simak bersama di kalimat caption yang dituliskan Oh, kalian kalau lagi libur? Tim liburan kemana nih wow, liburan di mana aja oke, okay. yang penting sama Ayang katanya tuh, masya Allah banget ya tanggapan dari sahabat Lestler luar biasa selalu saja mensupport idola kesayangan, mudah-mudahan ya semakin banyak dukungan dan doa yang selalu diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai Lesti dan Rizky Bilar selanjutnya juga persahabat jangan lupa ya untuk selalu mendukung karya-karya terbaik dari tim Leslar Entertainment karena hari ini sudah disuguhkan dua vlog terbaru yang pertama persahabat ya vlog yang disuguhkan lewat channel youtube Leslar Entertainment ini saat Bunda Laisy Kejora dan Rizky Bilar syuting model video klip bersama Kak Septi persahabat ya Leslar beri support untuk sahabatnya Putra Siregar di video klip Terhukum Rindu Ini sudah di up Kita harus dukung persahabat ya Karya-karya terbaik dari tim Leslar Entertainment Tak hanya vlog terbaru lewat channel Youtube Leslar Entertainment Idola kesengan kita pun menyuguhkan vitamin Lewat channel Youtube Rizky Billar Ini vitamin yang sangat ditunggu-tunggu sekali oleh warga Konoha karena warga Konoha ini ingin sekali melihat Abang L berenang kali ini. Ada vlog terbaru persahabat ya di channel YouTube Rizky Bilar, Baby L berenang bareng Papa Bilar. Ini wajib trending dua-duanya persahabat ya. Sama-sama kita kompak. Sama-sama solid untuk selalu mendukung karya-karya terbaik idola kita dan tim Leslar Entertainment. Untuk selanjutnya persahabat kita mampir ke unggahan dari Ali Shakib. Satu jam yang lalu ini memposting foto Baby Guzel yang sangat cantik sekali Masya Allah banget ya ini si ayangnya Abang L luar biasa dan kita lihat persahabat ya di tanggapan para sahabat ini respon yang sangat luar biasa juga salah satunya dari safety linka Putri mengatakan Masya Allah Cantiknya ayangnya Abang L ini Wow, ayangnya Abang L tuh, jangan diganggu lagi ya Baby Guzel, ini punyanya Abang Fatih Masya Allah luar biasa, emang cantik banget ya Ini mah luar biasa banget, anak soleha Mudah-mudahan bersahabat ya Baby L juga tentunya selalu menjadi anak yang soleh Seperti yang diinginkan kedua orang tuanya Kemudian persahabat kita mampir di unggahan diadona.id yang mengabarkan Sepasang kekasih, Buna Lesti dan Papa Bilar Potret Lesti dan Rizky Bilar, liburan ke Paris Romantis banget bak bulan madu kedua Masya Allah Disimak persahabat di kalimat yang diunggah Lesti Kejora dan Rizky Bilar tengah berlibur ke Paris Keduanya nampak membagikan potret romantis Bug bulan madu untuk kedua kalinya Tak hanya mengunjungi tempat-tempat wisata Namun Lesti juga menemani sang suami Untuk menonton bola secara langsung loh Wah seru banget ya dua sejoli ini Gimana nih menurut kalian dia Zenos Wah kira-kira menurut kalian gimana nih Potret idola kesengan kita yang berlibur Ini seperti bulan madu kedua kalinya Masya Allah Kita lihat persahabat di tanggapan komentar yang diberikan dari akun Dinila mengatakan Couple fenomenal yang kisah cintanya sungguh indah Masya Allah Luar biasa banget ya Respon dari para sahabat Leslar Kita bangga sekali Dan pasti kita selalu bahagia Berikutnya para sahabat Komentar juga diberikan Dari Dinda Tatik mengatakan Fansnya berkata, pasangan yang sangat serasi. Hatersnya berkata, duh lebay, artis yang lain juga sering ke Paris, aku masa bodoh. <laughs> Kita hempaskan saja haters-haters yang selalu nyinyir, yang selalu berkomentar negatif, persahabat ya. Kita fokus dengan idola kesayangan dan karya-karya terbaiknya. Kemudian persahabat disimak juga di unggar IGSnya Kak Nurul. Hari ini persahabat ya, ada kabar baik dari Yudi Revan. Kakaknya Papa Bilar sedang berulang tahun hari ini Happy birthday ya untuk Bang Yudi Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu Dan apapun segala urusannya Selalu diberikan kemudahan Kita masih menunggu kejutan lain Hingga cedokan vitamin terbaru berikutnya Langsung dari idola kita Jangan kemana-mana Tetap stay tune dan pantingin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya